gimana sih ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel Seveneska official Oke, jadi video kali ini di sini saya akan membagikan preset-preset alien e motion yang versi terbaru lagi guys ya, yang kece-kece yang kanik kane gitu guys ya. Oke lah, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya. Oke okay, lanjut ke preset yang kedua ya Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga guys oke lanjut ke brcd yang keempat ya oke lanjut ke brcd yang kelima ya Oke lanjut ke peserta yang keenam ya. <SISK> Oke, lanjut ke preset yang ketujuh ya. Oke, lanjut ke preset yang ke kedelapan, guys. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10 ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke-11. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-12 ya. Lanjut ke episode yang ke-13. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-14. Oke lanjut ke presiden yang kelima belas. Oke lanjut ke presiden yang ke, okay, ke, presiden yang ke 16 belas ya. Oke, lanjut ke episode yang ke-17. Oke, lanjut ke episode yang ke-18, ya. Oke okay, lanjut ko, ke presiden yang ke-19. lanjut ke preset yang ke-20 ya. Oh. Oke guys, jadi mungkin segitu waktu presidenya. Semoga kalian suka ya. Jika kalian suka kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga guys ya. Oke okay, dan mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Baik.